berbicara mengenai Pertahanan Militer Indonesia. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, pada tahun 2020 akan mengarahkan peningkatan kekuatan pertahanan, yaitu kemandirian pertahanan, serta kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Secara umum, rencana kerja TNI 2020 adalah melanjutkan pembangunan postur TNI, Pembangunan postur tersebut meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan. Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai perpres nomor 66. Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI dan pemenuhan personel TNI. Pemenuhan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan akan tetap mengacu pada rencana strategis tiga periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada 2020, Mabes TNI akan melaksanakan pembangunan fasilitas sarana prasarana militer. Sarpras pengamanan perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan. Melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena, Selaru melanjutkan pembangunan Barak Standby Force dan Sarprasko Opsus TNI, dan melaksanakan pembangunan sarpras Gap Wilhan I, 2 dan 3 Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berpendapat, kemampuan TNI masih perlu ditingkatkan ke depan. Prabowo pun berjanji akan memenuhi kebutuhan alutsista untuk TNI. TNI harus kuat. Untuk itu kami ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur real TNI. Kita akan perkuat TNI, tutur Prabowo saat berkunjung ke Mabes TNI. Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan, semua yang telah direncanakan oleh TNI ke depan sudah dalam jalur yang benar. Ia pun merasa bangga TNI dapat konsisten memelihara kemampuan mereka hingga saat ini. Tapi, kemampuan TNI masih perlu terus ditingkatkan lagi, terutama kemampuan SDM dan alutsistanya. Jelas mantan komandan jenderal komando pasukan khusus TNI itu. Untuk itu, ia berjanji akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian Pertahanan Dalam. Mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista yang dibutuhkan TNI. Menurutnya, TNI harus kuat baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udaranya. Dan untuk kedepannya perencanaan alutsista Indonesia akan mengacu kepada kapal induk. Jika ini terrealisasi, maka ini akan menjadi kapal induk Indonesia yang pertama, yang akan dinamai KRI Nusantara. Menurut informasi dari beberapa media, Indonesia telah menyiapkan dana untuk mewujudkan impian ini. Ini akan menjadi hal yang pertama yang besar di bidang militer Indonesia. Nah bagaimana pendapat Anda? Apakah kekuatan militer Indonesia sudah cukup kuat? Jika Anda suka dengan konten ini, Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Atau Anda juga bisa mengirim permintaan kepada kami konten apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih untuk support Anda. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.